Selamat siang, Pemirsa. Saya once dari News. Saya ingin melaporkan tentang berita Voxbox. Di era pandemi kali ini, semua banyakkan pada berbelanja online. Dan bagaimana tangkapan mereka tentang berbelanja online? melalui ikuti saya. Sangat itu ya, apa namanya, membantu ya ooh okay. sangat sangat membantu ya jadi nggak perlu keluar lagi sangat membantu buat saya Ada masalah. ada Kalau untuk sayuran nggak terlalu berpengaruh. Biarpun ada yang itu, tapi nggak terlalu pengaruh sih. Mungkin kalau yang lain ya. Masalah masalah saya sih rejeki rejeki masing-masing sih. Ada yang menggunakan online ataupun non online sama aja. Ya. Udah. Oke pemirsa, itulah pendapat masyarakat tentang belajar online Pro, maupun kontra Belajar online atau offline itu sama saja ya pemirsa Terus Sama saya, oke okay. Saya melaporkan dari Depok, saya WAN Terima kasih